Balik lagi ke channel gue, dalam rangka meneruskan project smart home di rumah gue, kali ini gue akan membahas benda yang satu ini, Google Nest Hub. Nah, mungkin lu e, bertanya-tanya, untuk apa lagi ini Google Nest Hub ya? Karena uh, gue udah pernah jelasin kalau di rumah gue itu smart device-nya bisa gue kendalikan dari smartphone gue Atau menggunakan perintah suara Dan juga gue juga udah pasang yang namanya uh, Google Nest Mini speaker kecil ya Nah Google Nest Hub ini buat apa lagi? Apa kelebihannya? Kenapa sih gue harus sampai beli benda ini? Daripada penasaran mendingan kita tonton terus video ini sampai selesai Yuk, kita mulai proses unboxing dari Google Nest Hub ini. Oke, tampilan belakang dari boxnya seperti ini. Dan kita akan segera mulai unboxingnya. Ya, tinggal kita buka bagian bawahnya, kita kletek. Dan seharusnya ini tinggal kita tarik dengan mudah, agak seret. Iya. Iya, oke. Okay. Begitu terbuka kita akan langsung disambut dengan unit utama dari Google Nest hub nya Ya, kita lihat di bagian belakang Itu ada bahan kayak fabric gitu Lalu ada tombol untuk mute mic Ada tombol untuk uh, power Dan di samping kiri itu ada rocker untuk uh, volume up dan volume down Sementara kita kesampingkan dulu Kita buka lagi isi packagingnya Oke okay, di dalam ada dokumen berwarna biru Itu uh, quick guide ya quick guide dan ada tombol power nah karena Google Nest Hub ini tidak jual resmi di Indonesia dia ini sebetulnya aslinya untuk region Singapura makanya colokannya adalah yang kaki tiga bukan yang uh, colokan dua kayak colokan kabel listrik pada umumnya di Indonesia Colokin dulu ini ke belakang sini, harusnya dia akan langsung nyala. Hi! To get started, download the Google Home app on a phone or tablet. Hi, I'm your Google Assistant, here to help you throughout your day. So you can get started, let me show you around. First, I'll show you where to find settings. Swipe up from the bottom. This is where you can control some settings, like screen brightness, volume, and a few other things. To hide these settings, swipe it away or tap anywhere. Now let's look at some things you can see on your home screen. To check out your day, swipe left from the right side of the screen. Ya, setelah setting selesai, yuk kita mulai lihat fungsinya seperti apa saja. Ya, di awal dia adalah uh, digital picture frame ya. Jadi bisa menampilkan foto-foto kita yang ada di Google Drive atau Google Photos kalau kita swipe dari kiri ke kanan dia akan menampilkan tampilan jam digital klasik seperti ini lalu apabila kita swipe dari bawah ke atas di bagian paling kiri kita bisa menentukan settingan dari ambient lightnya dia seberapa terang, seberapa gelap Ya. berikutnya adalah settingan volume yang bisa juga diakses lewat uh, tombol di belakang layarnya si Google Nest Hub. Berikutnya adalah tombol do not disturb ya. Untuk kalau kita lagi nggak mau ada notifikasi. Berikutnya adalah tombol untuk mengeset alarm. Setelah itu, uh, itu adalah tombol untuk informasi. Dan yang paling kanan adalah tombol untuk setting. ya ini untuk setting isinya seperti ini kalau kita swipe dari kanan ke kiri dia akan mulai dengan uh, rangkuman dari kegiatan kita ya berikutnya adalah home control nah di sini uh, gua pakai banget nih fungsinya home control dan uh, rooms jadi dia bisa mengendalikan smart devices yang ada di rumah gua tanpa gua harus keluarin handphone atau mengeluarkan perintah suara jadi uh, lebih enak aja sih ngelihatnya lebih luas gitu dia juga berfungsi sebagai itu ya uh, speaker ya speaker atau uh, media control karena dia juga bisa memainkan uh, Netflix dan YouTube Berikutnya ada games, tapi gue sih kurang tertarik main games di alat kayak gini. Lalu ada communicate, kalau kita menggunakan uh, services Google. Lalu ada family dan ada discover. Dari pemakaian software, kalau gue nilai uh, gadget ini lebih ke nice to have dibanding must to have ya. Jadi kalau lo mungkin... Uh, males ngeluarin handphone untuk uh, mengendalikan smart device lo Atau tidak memungkinkan untuk menggunakan perintah suara Mungkin karena sudah malam atau karena uh, pasangan kalian sudah tidur gitu ya Nah alat ini oke okay lah Tapi ini bukan alat pengendali utama ya untuk smart device nya Google Nest Hub ini gue beli seharga Rp 1.272.000 dan seperti biasa link pembeliannya gue taruh di kolom deskripsi ya. Oke kalau gitu thank you buat yang sudah nonton sampai selesai. Ditunggu like, subscribe, dan sharenya. Oke sampai jumpa lagi. Bye bye.